Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang pelancong Kali ini Bang Emet lagi transit. Transit di mana? Hongkong. Salah satu makanan yang ada di bandara Hongkong ini namanya Muntai Signature. Dan dia punya mie. Sebagai penggemar mie, kita akan coba mie sapi di mana? Mie sapi di Hongkong. Yuk kita lihat. Muntai merupakan salah satu restoran terkenal untuk masakan khas Thailand. Beroperasi sejak tahun 2012, ia bukan berasal dari Thailand, tetapi cabang pertamanya justru di kawasan Sungwan Wan, Hong Kong. Ia terus berkembang, sampai akhirnya di tahun 2018 mulai merambah ke Hong Kong International Airport. Dan ini menjadi cabang ketiga. Cabang keduanya sendiri dibuka di tahun 2015 di kawasan Simsa Chui, Kowloon, Hong Kong. Mereka mengklaim ketiga cabang mereka ini menjaga erat esensi dari masakan khas Thailand serta konsep penyajiannya, mulai dari bahan, cara memasak, sampai keramahan para pramusajinya pun dijaga sesuai tradisi. Demikian pula pilihan menunya, lihat tuh, ada banyak banget, kan? buat anda yang sedang berada di Bandara Hong Kong International Airport, lokasinya memang agak jauh dari area yang biasa kita transit. Kalau flight menuju Jakarta, ia berada di kawasan Food Court Departures North Departures Level 7. Bang Emet sendiri gak sengaja ketemu tempat ini. Mungkin besok-besok kalau nyari lagi belum tentu dapat. Anyway, kalau kita sudah pesan kita akan dapat nomor antrian yang akan ditampilkan di layar kalau pesanan kita sudah jadi dan bisa kita sikat eh, bayar dulu ya lalu bang emet makan apa? Misapi. sapi sapi melulu bang gak di taiwan, gak di Hong Kong. miarin, doyan dan mudah-mudahan sih, halal nah, ini dia penampakannya dari penampilannya Tampaknya mie sapi ini seger banget. Ya, pakai apa nih? Labu, kirain kentang. Minyak pun tidak seperti ramen yang tebal-tebal. Dagingnya dipotong tipis-tipis dan jumlahnya banyak. Buat yang suka pedas, ada cabai sasetan. Kalau kurang garam bisa tambahkan sendiri. Bagaimana rasanya saat pertama menyeruput mie sapi ini? Rasanya oke, okay. yakin bang? Bukan karena lagi kelaparan. Benar kok. Ini rasanya enak, gurihnya dapat, minyak, kenyalnya pas, kuahnya juga tidak terlalu berminyak. Jadi diseruput sampai habis pun masih oke okay lah, nggak gatel di tenggorokan. Dagingnya, meski tidak sempuk daging mie sapi di Yongkang atau setidaknya seperti Feng Shalal beef noodle, tetapi oke lah, mantap. Kalau kapan-kapan transit dalam lamaan di Hongkong, mau mampir lagi nggak, Bang? Uh, enggak deh. Kenapa? Satu porsinya harganya 82 dolar Hongkong, Kong atau sekitar sekitar hingga hingga hingga dah. Oke? Okay. Sampai ketemu di makan-makan makan berikutnya.